Burung cendrawasi, terutama cendrawasi jantan dikenal karena keindahan bulunya, hingga dinilai sebagai burung paling indah sedunia. Cendrawasi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cendra, yang berarti dewa atau dewi dan wasih, yang berarti utusan. Burung yang hanya dapat ditemui di Indonesia bagian timur ini menjadi salah satu daya tarik utama dari provinsi Papua. Meski memiliki keindahan yang bahkan diibaratkan jatuh dari surga, keberadaan burung cendrawasi semakin terancam. Hal itu disebabkan perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi perempuan di Eropa. Kondisi tersebut membuat burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Bahkan, beberapa jenis cendrawasih mulai dari cendrawasih kuning kecil, cendrawasi botak, cendrawasih raja, cendrawasi merah, dan toa masuk dalam daftar dilindungi.